Keuangan karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang aris di bulan April tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang aris di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang aris di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang aris di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan April tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang aris di bulan April tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang aris di bulan April tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kemisannya kita mengambil satu kesimpulan, ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak aris di bulan April tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, Baik, sini kartunya sudah kita dapatkan, kemisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang aris adalah five of Swords ataupun lima pedang secara umum five of Swords itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi mampu melihat peluang bisa semuanya down ataupun bisa semuanya sedang terjatuh dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aris di bulan April tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana disini dikarenakan seorang Aris terlalu bekerja terlalu memaksakan diri untuk bekerja dan terlalu memikirkan apa yang akan dilakukan esok hari Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya Meskipun kesehatan sulang harus menurun Ia mampu melihat peluang Ia mampu melihat orang lain Untuk membantunya di dalam mengerjakan Ataupun di dalam melakukan kegiatan sehari-hari Dan untuk support energinya adalah Page of One Secara umumnya, page one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang aris menurun di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini dampak yang ia dapatkan dikarenakan seorang aris berjuang terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan peningkatan kehidupannya, yang dimana tujuannya juga untuk mendapatkan kebahagiaan seorang anak, dan di sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang aris agar bangkit dan up lagi di bulan April tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah jagumen secara umumnya jagumen itu diartikan kesempurnaan capaian kemenangan hal-hal yang bisa dicapai hal-hal yang diinginkan akan terwujud serta yang diimpikan akan diwujudkan dan jika kartu jagumen kita gabungkan dengan kesehatan seorang aris disini menggambarkan Seorang Aris ingin mewujudkan kebahagiaan seorang anak, kebahagiaan keluarga yang di sini akan bertampak negatif kepada kesehatan seorang Aris. Namun di sini seorang Aris juga akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak agar seorang Aris mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Dan untuk kartu keuangan seorang Aris adalah Eiko Pentacle ataupun 8 koin. Secara umum ekopentakel itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Aris di bulan April tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini disarankan kepada seorang Aris untuk menghargai setiap pekerjaan menghargai setiap karir, dan menghargai setiap keuangan yang ia miliki di bulan April tahun 2021. Dan di sini juga disarankan kepada seorang Aris, baiknya fokus kepada pekerjaan saja, dan jangan memikirkan hasilnya, karena hasilnya akan datang di waktu yang tepat, tanpa Aris sadari, dan tanpa Aris duga-duga. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cups. Secara umumnya, Page of Cups itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan Kebangunan seorang Aris di bulan April tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Aris akan lebih fokus, lebih lagi dalam bekerja, yang dimana mana hasilnya di sini akan Aris merasakan tanpa Aris duga-duga dan tanpa Aris sangka-sangka. Dan di sini juga seorang Aris akan mendapatkan support dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Aris sendiri. Dan jika kartu jaringan kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang aris di sini menggambarkan apabila seorang aris sudah bersuh-sungguh dalam bekerja dan tidak memikirkan hasilnya terlebih dahulu maka di suatu masa kesempurnaan keuangan akan didapatkan oleh seorang aris yang dimana di sini menjadi sumber kebahagiaan keluarga sumber kebahagiaan seorang anak dan di sini seorang aris akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak serta keluarga aris sendiri dan untuk kartu pekerjaannya adalah Ace. Cara umumnya Ace Open itu diartikan awal mula permulaan ingin mencoba hal yang baru, ingin memulai hal yang baru. Dan di sini menggambarkan seorang Aris ingin mencoba hal yang baru, memulai hal yang baru, memulai pekerjaan yang baru, yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan keuangan seorang Aris di bulan April. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aris akan membuat satu usaha, yang dimana di sini bentuk usaha tambahan, usaha sampingan di luar usaha intinya. Yang akan mendongkrak keuangan serta mendampak positif kepada kehidupan seorang Aris sendiri. Di sini didukung dengan kartu A-OpenTagel yang dimana di sini disarankan kepada seorang Aris untuk bersungguh-sungguh melakoni setiap usaha yang baru, setiap pekerjaan yang baru yang ia mulai. Nah untuk support energinya adalah King of Cups cara King of card itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari aris sendiri dan di sini menggambarkan seorang aris ingin mencoba hal yang baru mencoba pekerjaan yang baru mencoba usaha yang baru menambah usaha yang dimana sini tujuannya untuk mendontak kehidupan yang dimana juga di sini didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat sahabat serta rekan-rekan aris sendiri dan jika kartu jad kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan kesempurnaan kehidupan, kesempurnaan keuangan, kesempurnaan karir akan Aris dapatkan di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini ditunjukkan seorang Aris bersungguh-sungguh melakoni sebuah usaha yang di sini hasilnya akan mendokrak kehidupan keuangan seorang Aris yang didukung oleh seorang orang tua, sahabat serta rekan-rekan Aris sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah trio cup ataupun tiga piala secara umumnya trio cup itu diartikan indikasi orang ketiga dan mendapatkan pasangan dari orang lain dan disini menggambarkan kepada aris yang sedang single ia akan mendapatkan pasangan ia akan bertemu pasangan di bulan April tahun 2021 melalui seseorang yang dekat dengan seorang aris ataupun melalui teman dekat aris sendiri dan untuk aris yang berpasangan di sini menggambarkan aris yang berpasangan akan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang dimana mana di sini akan berdampak negatif kepada hubungannya. Di sini pelakunya bisa saja adalah seorang aris dan bisa saja pasangan aris sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan Seorang aris yang sedang single akan bertemu pasangan melalui teman dekat, melalui saudara, dan melalui orang-orang terdekat aris yang dimana di sini pasangan disimbolkan dengan Queen of Cup Dan di sini juga, seorang aris yang sudah berpasangan akan mendapatkan pengkhianatan, mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara, di dimana di sini orang ketiga disimbolkan dengan Queen of Cup Dan jika kartu yang kita gabungkan dengan hubungan asmara, seorang aris di sini menggambarkan. Apabila tidak ada indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara Aries bersama pasangan di bulan April tahun 2021 Maka kesempurnaan kebahagiaan akan mereka dapatkan yang dimana disini disimbolkan dengan Queen of Cup yaitu saling mendukung antara seorang Aries bersama pasangan Dan untuk angka keberuntungan seorang Aries di bulan April itu berada di angka 5, 58, 81, 13, dan 32